Nangkung dateng al-mukarom Bapak Kihaji Ashari Abdul Qohir meniko senior kulawan dan pondok lirboyo Pangasani pun Bapak Kihaji Tipian ugi dateng Gustaw Heid hadirin hadir Ku matur nuwun dateng Sohibul bec sohibul hajah, pingkeng hamengku kati menorbot ini ingkeng hamengku kersok. Panjenibun bapak Soekarman sekeluarga, pingkeng sampun kersok nimbali kulo sa perlu panjenengan stojo ngaos wonten rangka tak sekurang. Mutenamung panurun kula dateng Allah Mugi-mugi nuwun kula dateng Bapak Soekarman Sekeluarga Bayaman nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dateng Allah subhanahu wa ta'ala Awit menopo Jujungan kita kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ngendiko Inna as silillahi tabarokah wataala as Coro jawinipun ini pun Nabi ngediko saat teman Wongkang paling bisa syukur yang Allah yoki Wongkang paling bisa matur nuwun yang podo podo menungso. Menawi kulo matur nuwun dateng bapak Sukarno sekalian. Ingkang kleres somo-somo manungso menikau maknani pun kalau syukur datang gusti Allah. Poranawuh, tembongi pun menikau tasakuran. Tasakuran menikau boso jawi, asalipun bahasa Arab. karo ya tasakkaru, tasakuran. Lajen tetus tasakuran. Menaidipun maknani tasak karo wis syukur yang tasak karo lagi syukur tasak kurang syukur tenang Sa'estu pak karman Dalam menikah syukur dateng gusti, Syukur menikah menopo Syukur menikah bahasa agami Para ulama Mendefinisikan syukur Asyukru As huwa ni'am li ibadetillah Syukur menikung, dina akan kanek matan dan mengibadah. Dumble 4 terdiri pun gusi, oh. menawi, kulon, jenengan, laken, dina akan kanek matan dan mengibadah. maknanya pun belum penting, syukur datang gusi. Oh. Senajan beten apal nyanyian syukur beten apa nopo, nopo. Syukur nyanyian apal bisa halers. Dorong sewu bu, nyanyian syukur apal beten pulau apal dan yang syukur ingin nyusun menikah seorang sayid, seorang habaib warga kauman Semarang wonten pelajaran SD pun sepatahkan ha mutahar nikusanes haji mutahar habib hussein mutahar pak dini pun habib umar mutahar SH Semarang singgawi lagu syukur pulau-pulau kepingin dengan saya pikatu pun Habib Husein utah caranya pun saran sareng niro akan lakun Habib Husein Hai bosan-saren dari ya pinggul teguh monggo. Hajimu tohar, Habib Husainmu Mutohar Malah Habib Husainmu Mutohar mendekor tabel laku balik di geng tiang payah. Mana parokabe? Sudah lupa Habib Husainmu Mutohar Claras Indonesia merdikop 3 Agustus panji siang zuhur. Tengdalem mireng swanten adang sholat zuhur kata-kata haya ala sholat dere jamaah pon duris pon saking mesin dere jamaah pon tenda lem tesile rungon rungonan suara ada khususnya kata-kata ala sholat ala sholat tergian yang suara ada lah jamanahipun menikut terdorong pingin gawil lagu sing dicupok no, suko sekoceng e lagu ada khususnya kata-kata ala solah kau wanton talingan bila beli kafe kafe wanton swaten ala solah ala solah ala solah terus lachen galih apa joy koe lagu nih sing pas ala solah ala solah empat suku kata Alkitipun pindah ok, di uklis yang tepat Alas sholah 17 Alas sholah 17 Lajem dipun Ngepot Terasakan 17 Agustus tahun 4 Ikut sih ngarang habibusnya muter Dan terus lagu 17 Agustus tahun 45. 5 Gok Itulah Hari kemerdekaan Hadroi siap ya. Okay, yang bisa nih mau ngiringi selawat rap bisa ngiringi lagu-lagu nasional kurang nasionalis okay, siap 17 Agustus tahun 45 kemudian dari kemerdekaan Habib Hussein Mutohar menikoh usul catatan pemerintah damel paski beraka pasukan pengibal bendera pusaka sing usul, usul, usul deh payek aja nabi Habib Hussein Mutohar meniko. sejarah di daerah kabupaten Kupang Lengge berlagi pilon dalum menikoh yang terus pun keluar di tebali Pak Karman ngaos nariko. Manteng di Yin, ninglah button. 177 gawat-gawat di korona ghibbetan. Raja Niki, cara-cara dengar ya, ning ning bateri. Pulau Ken Ngawas beriki cari Ngawas manteng. Mie derek sejarah menikoh Pak. Pernikahan menikoh Setunggalipun ibu nusarek. At akamin paling kuno. Solat dari Wonten, Siam dari Wonten, Zakat dari Wonten, Kaji dari Wonten. Umroh dari Wonten nikah sampun wanten langkong milo nikah dipun wastani an nikah syariat yang pertama kali syariat perdana syariat nikah dipun milai wonten suargo mandap wonten ngalam dunyo wonten ngalam dunyo sarang-sarang kali syariat itu saya syariat mandek zakat sholat zakat bener, kaji umroh mandek nikah, bener nikah, minggah nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, bener milai nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, wonten akhirat nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, bener bener, nikah, nikah, nikah, maka tolong jomblo-jomblo jangan khawatir Suara kota saya nikah Kalau kebetulan Tidak dapat jodoh di dunia Jangan berkecil hati Surga masih menanti jodoh Kalau masuk surga Mungkin mengisahkan Bismillahirrahmanirrahim Bila nikah menikah judul ini pun double predikatnya ganda syariat yang pertama kali sekaligus syariat yang paling akhir pelaku nikah pertama manteni kakung Nabi Adam Alis, manteni pun putri Dewi Hawan. Nabi Adam pak bunuh sewu amalipun teng kopi ambaan Sampun remen sangat, sampun pingah sangat, yang nopo-nopo sampun kagungan, Wong swargo. Lagi pula, surga, tidak kenal Covid-19, di batinnya, mudah, Nabi Adam sampun remen sangat bonton swargo, Nopo-nopo sampun kagungan. Neng Nabi Adam kasih kada raws ganjil, ganjil gini cor payaman berakendep di batin. Golek penting. Nah, Nabi Adam piyambaan taksi kadar raus ganjil. Allah preso Nabi Adam kadar raus ganjil. Allah mutus malaikat Jibril Jibrilnya dateng Nabi Adam, Rasih Sariat dan Swargo. Igo wakase tulang rusuk yang kiri diambil oleh malaikat Jibril. Jibril dibacakan kun fayakun jadilah Dewi Hawa. Nabi Adam mengusari kaget sisi ke arah waktu ayu Langsung Nabi Adam tertarik. Nyawang Dewi Hawa. Dewi Hawa dibunuh sawam Ngelingseng, dingruk Kudungi dan menutupi yani Dewi Hawa Jilbab bingung nutupi Pasurianin Dewi Hawa Maka yang namanya jilbab Sudah ada sejak wanita pertama Jilbab bukan barang baru Maka ketika ada wanita mau berjilbab Artinya sesuai dengan keaslian wanita Kudung ragi lembu jilbab Sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita sejarah ini Senajan pasur yang nih, Dewi Hawa ketutupan jilbab, Nabi Adam tetap mengatakan bunuh sewu. Lalu asli warna <tuh, tuh, tuh>, ke, ke. ke. ke. nabi kelitar bintang. Lalu gua masker barangkali dimaknai Nabi atau bukan? Mau ngapain? Nabi. Orang orang nabi gaya Orang orang nabi gaya Nabi mengatakan Dewi, Dewi Hawa, tak, taw, Dewi Hawa tambah isim, dikurus jual dikuruk. Nabi Adam akhirnya pun Dewi Hawa. Nyawang tok susira, gregetan biaknya dia. Senaran sama jagat, Nabi Adam berani nyepol, asal pun Dewi Hawa. Akan ada OTT, operasi oh, tangkap tangan. Anaknya dua tangane Hawa. Lah nyawang suci gegeteng nggih <tuk> boten Nabi Adam ajeng nyepeng. Allah preso "Ndika Adam, kowe durung keno nyekel Hawa, yen durung nemu tali pernikahan dawe Gusti?" Allah. pun Nabi Adam mundur ajri dateng Gusti. Allah. itu kan Adam yang belum kenal BBM. <tuk> Adam sekarang <"Mu> menguasai <tuk> <tuk> IT selok bareng <tuk> <tuk> Gimana Nggih, Nabi Adam mundur Aceh dateng kusi Sambat datang Malaikat Jibril Jibril, aku seneng Yang hawa, Alpa acakel tangani Allah ramah Kan yang dorong dinikah disi Jibril, aku seneng Yang hawa, tulung lamar Berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam, Adam Tidak melamar sendiri Ngantos datus Etika, Toto Promo Anak putri Nabi Adam lari jalan, remen datang lari, ekstrim tak keramah ini orang parang ngelamar dewi. Sampai detil yang itu, walaupun sebelum menaik jalan gada putra putri, kok orang bocah lana ngelamar dewi, ampuh jadinya tampil ruin. niku lo orang toto keromoran bejat, yang mantu nih atau toto keromor kayak yang putri nih lebih bener, tanting lagi. Neka tenang, bapakmu korini, menurut cara ini lo coba mal beneran detil ngelamar dewi berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam lamaran yang ditemukan Dewi Hawa nanti Jibril lamaran Adam lumantar pagi dengan sampun pulau Tampi asal Adam kersonampi proposal pulau dari proposal ke orang mau menjelang pilkada ke pilpres Jibril takon opo proposali hawa, hawa jawab ayu adial mahro supaya adam gelembayan mas kawin. bahasa arabnya mahar, coro jawabnya mas kawin. <coughs> kalau pia mbak buat denger tos dukom bah bah pulau kok maknani mahar, kok mas kawin? mahar di bahasa arab, coro jawabnya mas kawin. yang bocor alon-alon mas kawin. Sekarang DKW Keinginan itu putri wanita sembilan kali laki-laki keinginan. Nih Keinginan ini gede sebido, kejiwaan Terus Jibril bertanggung, apa mas kawini hawa, hawa jawab Ayusulia ala muhammadi khutami nabiyin walmur Jibril mas kawine supaya Adam moco selawat nabi bungkasan samping 10 Molekah Jibril lajeng mandi nabi Adam Adam Lamarani seliramu lewat inksun wis ditongpoh hawa hawa ngejono proposal seliramu bayaran yarat mas kawin ujuti moco selawat yang nabi pungkasan ping sepuluh nabi ada ngejiko ya jebroil kaya fausali ala muhammadin khotamin nabi nulmursalin jibril nggungu moco selawat yang nabi pungkasan kepie. aku turun bisa moco selawat adam sudah jadi nabi baca selawat belum bisa ngongkawas dati nabi bilang jangan amon alit mana pak bunun Sewu upamis Tunggal dar terik sakit mau tenopun mau posisi penting gila ngaji bong nabi ada biro misal lestarin nabi tidak sakit mau selamat. Aja cilaati yang nabi senang ngaji si kerat bengis si kerat tau nggak ngaji katermalom. Oh tenip Adam sudah jadi nabi pak selamat belum bisa dituntun malaikat jibril Adam nirona kuyo yo jibril maos sallallahu alaihi Muhammad adam nirona sallallahu alaihi Muhammad ngantos dates etika Totok krama anak putune nabi adam yang dadi mandet diwaca no selawat nenek moyang kita dulu pakai selawat lan manten selawatnya tertentu sallallahu alaihi wa sallam botenibul kuluk boten nariyah, boten penganten berarti ke wajib kenaria, naria anu kalimat Yustas Kolgomamu ke dunia ke, wajah ke narya, udan, penganten gak wajib kenaria, udan harus ikut tangan. Jadi ngaji ngerti gini. Jadi pengantar ini selawatnya tertentu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu ini bebas. Kalau mau ngaji waduh ing prengombot tempuran piring lagu. Sallallahu. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lumantar mau selawat nye dengarnya pun asmo nabi. Kotoran buatan mana, lan buatan penggali, ing e, pikiran, dipun pun diri gusti. Belok kulo sun, makin menemawa selawat enggeng semangat. E. Rosik, nepok. Ati sing kotor, dadi resik. Pikiran sing kotor, dadi resik. Lu mantar mau sholawat. Oke, betul -betul. Ini lagu pak itu? lagu bebas, konten lagu selawat, senengan nih putrane Pak Karman manten tuh. Senengan tiang lafal tetap selawat lafal Arab. ini lagu-lagu jowo, lagu karangan nih pun tiang solo, almarhum Mister Didi Kempot. Didi Kempot gawe lagu senengan nih tiang Pak Yaman.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 Tony Trisna Bunga dan menaik kepingin tentang masyarakat pertama siap melakukannya kewajiban Allah buatan nanti meresani kalau panjang dengan kai sugi, kai tani, dagang, pegawai negeri, kuli, juragan, tukang ujek, grep Allah meresani, kaya mono Allah meresani, kuwe dadiyo opowai, kapan bayi nangetibai, asal gelip ngelakukannya kewajiban, atimu tak tempele, ikatan termat, dawe kusni kewajiban dilaksanakan hati dikasih ketenteraman oleh Allah begitu kewajiban tidak dilaksanakan ketenteraman diambil oleh Allah bila lho mersia lho ngantos langkung tahun ketika tentram ayam diperingati dengan kawin perak seketahun tentram ayem diperingati dengan kawin emas Oh, langan wikok melakoni kewajiban Oh nanti yang berujuan, kok lagi telung tahu Pasti ada yang tidak Melaksanakan kewajiban Begitu kewajiban Tidak dilaksanakan ketentraman Dipun ambil di gusti. Kita juga akan Teman teman sekalian putra pun Pak Karaman iso melakukan Kewajiban Allahumma Termasuk pengantin kaplak-kaplak gitu. Yang sangat membutuhkan Obat-obatan pendukung Kepada gitu. nih ada dari warna namanya Purwacan <gulau> hanya ada di warna Obat oh, tempat namanya Purwacan di warna ada yang berbentuk penjelengin kapsul, atau yang berbentuk minuman untuk patuh cewek dari warna sobo tuh gitu. pengalaman ketorokan ibu -ketorok juga -ketor. tuh Lawang bupati apa ono sebab tiang kata mulai Habib Allah aya man tiang piang soleh. Yang soleh niku walaupun sampun sekdo tetep barokah iki wetengane. Amin. Mboten pak niku. Tiang soleh niku Pak, sariani ana wali ni, ana-ana marekate. Inna tahai wa kilu malakan fi kulli qabri walihi. Pengen sarane Mbah Sirat, Umar, Mbah soleh, habib Sakap. Ana barakate sing rasak si, Malaikat punya tugas dari Allah menampung orang yang berdoa di situ. Kok jenengan tunggu tengah kami basirah, puna no malaikatinanku. Si nampung tuh mau jenengan bantu mau ditabung no malaikat, tuh Gusti no menyakuti oh, cepat mati nih ngotain no aku. Basiratku wali kekasih gusti. Mu'tamar NU teng-megelang Tau tiga-tiga sosok Di tengah-tengah mu'tamar NU Mbah Waham Hasbullah Tambak beras jubang Mbah Bisri Samsuri Denanyar jubang Tindak wenden payaman Wanchi sholat zuhur otak. Oh, Buki payaman Mbah Bisri Samsuri kaget Mbah ini Nikulat Yang ahli Bahsul Masail Triti di bidang Duki payaman demikian kaget Kagetnya tersebut nih Miren basi ramroh maagwa waliwoh Kok jangan ma'ah durunan payaman Nari kesempatan lanang wedok Ki orang ngga gue satir Mau diletit ngga gue tambah Gue kentang gue ngga gue Gitu Sing lanang, roh sing widok Sing betul, roh sing lanang Cama ini basi lati maten iku Orang gue haring-maring, batang gue satir Gue kentang maten iku Ngertes kentang lah mbah bisri samsuri kan teritih di bidang apa? Fikih, kritis mau mbah atin bisri bantin kapan tuh? mau mbah atin mbah bisri kip mbah atin, orang kapan tuh? jadi rumah gue umpaya kok sholap anak itu orang gue satir apa gue kenteng mbah sirat di batin, ngerti langsung mbah bisri dicumi karo ngedi kok bisri, maka mbah sirat tuh mbah sirat kan sekarang lucu kayak bisa nih gitu jaran kesnajan gobel arah beri arah popok udah mbah sirat ngerti ngerti ngetes beri cok beri kayak begini udah mbah sirat ngerti kok jaran kesnajan gobel arah beri arah popok jadi mbah sirat wali dibatin ngerti ini kita wanterung perusahaan mau sejarah kurang ngetes sejarahin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 Gawai kok banget. Aku mau batik Lawang kok langsung nanti, Bah Dalhar langsung nanti kok, lemu lawangku tuh Umar Payaman. Oh, sejarah. Habib Sagab bin Ahmad Al Jufri, iya pun Habib Fatah pun nama gelang. Nade Saritem Payamanten dalam Ibnu Hajar, baik pun Gustaohid. Niku Doro Sagab, lah tiang megelang Rien menaik nyebut Habib pelan Doro ibatan. Seputar Habib pelan, bila, bila mulai setahun seperti ini, kemudian tahun Habib biar doang, doro. doro tumbuh, ibatan niku. Wan Sagab, ibatan niku. <tik> Habib sakab bin Ahmad Al-Jufri dalu-dalu Sari mengendarmi Mbah Umar Senarang dalu Doro sakab urmu Merisani Mbah Umar Payaman Keramate Mbah Umar Payaman Dikisi Doro sakab nih Mbah Umar Sari ini ku Habib sakab kaget Mbah Umar Sari ini ku Tasbeh nang astane mubeng dewi, niku. Torekae tawe jawane wis dadi murpa bae wis dadi latifa' siji tekan pitung puluh sembel pul. Ora-ora-ora-ora-ora kabeh. Baumara sapayaman sare wae tasbeh mubeng. Sinarep kula njenengan melek wae tasbeh mandeg. Lho nggih mboten, Pak? Nggih. Ah, akhire pun hape sakak injingipun ndhiko. Aku nek kondosik koyo kaya bumar turun pisau. Ini ku seorang abai ya? Enggak, ku keibatan kejauh. Mata ini dulu. Aku nek kondosik koyo kaya bumar turun pisau. Akhirnya pun terus angkap nganyulakan kei kei gelap Untuk masuk torekok, derek mbah humar, bayangan. Untuk masuk segerak mbah humar, bah sam, bah tulo sambung. Kata sambung kota diru. Muridin bah tulo, sinta, bah kematur temanku muridin Mbah Umar Sitar Mbah Ganjar Kedoan Ngabla ini batiniku dan masih banyak Mbah Abdul Aziz gerabat, dan masih banyak lagi <tuh> di sejarah ini milo bau menaik kepingin tenteram ayam pertama siap tunaikan kuat kuajiban pingkali saling menutupi kekurangan Pak Bu Nuwun Sewu yang menaik daring resmi dan sekarang walaupun sing kita mau tegak ingat dengan bagusnya les bagi menaik sama resmi dan sekarang walaupun setengah tahun setahun dua tahun <tuh> <sing> <tuh> ngerti kekurangan ini, sing lanang ngerti kekurangan sing itu sing itu ngerti kekurangan sing lanang, gurong tahun saat rembengah bisa kini ngerti kekurangan ini, bisa konon gitu. Bisa ketika kurangnya bisa ini permasalahan umum kulo jenggan ini permasalahan ini jenggan medel yang ngalami betul medal yang ngalami. Neng kulo jenggan latihan kada imaners dan timat dan kita jualin bareng-bareng gule ridani gusi. orang nawong no, lanang kang sampurno kecoba nabi rawon nawong no, wedok kang sampuro kecoba garwa garwane kajen maka yang namanya wanita idaman, wanita anggun, wanita idola itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan sidit, betul? yang ada wanita dalam segala kelemahan dan kekurangannya walaupun wanita adalah tiang negara kata nabi. wanita adalah tiang negara kata nabi. kalau tiang itu roboh robohlah negaranya kata nabi. kalau tiang itu kokoh kokohlah negaranya wanita adalah tiang negara kalau pria adalah tiang jalar cocok banget mudeng betul mudeng betul maka yang namanya pria idaman pria idola pria anggun itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan sidi dia ada pria dengan segala kelemahan dan kekurangannya walaupun pria bukan sebarang pria betul? Ditambah, kalau nggak ada, lu nggak rame ini, betul. Iklan rokok, betul itu. Lo tadi. Belo. Bangke sing lanang, rok sing wadun. Tutup pono. Rio sing wadun, rok rok tekornes lanang, tutup Allah ngejego. Huna libasul, lakum waantum, libasul lagu. Nomor tiga. Nih pingin tenteram ayam pertama, tunaikan kewajiban pengkale saling menutupi kekurangan Pengkali saling berebut mengaku salah Ketika ada permasalahan, ini paling abut Rebutan ngaku, salah sing akeh rebutan ngaku paling, anget di bener Pak Bu kakung putri, suami istri Ijing-ijing menjelang subuh Patuh rebutan aku salah. Oh, nanti, onten Oh, nanti Kajian Nabi Kalian ke depan pun Aduh Oh, nanti, pak Nabi Meniku Numbengi mawi sholat Isha Dipun aturi teng Dalami poros Rabat Konduri pun dalung Kenkar wat Dewi ngaisah Nunggu Nabi Boten kontur-kondur Nyimpulakan piyambak Bok menunggu nabi orang sari nage ini Aku tak turun isik Dewi gak Lawang konten pun tutup Watawis jam sholah sedalu Nabi kondur Preso lawang pun tutup Nabi raka so dok dok lawang. Apa menengah ini lupa Nabi raka aja ji pendupaan <tuh> Budi budi Nabi serba santun pegalipun sun Ali kumbilmu mini ufur, kaji okay. nabi betini. Perisolawang pun tutup. Nabi nanti kemesan dong nggak isah isinek matdek turunan kamar. Orang tak ganggu, aku tak terima turunan ini. Nabi dengan legowo gelar serban sariman tritian tengah jenggawang, kaji nabi. Pinggang e, badi nyafaatiku loh jadi nggak berbicara dengan ororor pinggang ngusulakan datang Allah sepatu sekolah jalan melepuh suaraku saya tak teritian Pak, saya sangat meraih kursus nyoto Nabi rakyat tak serongin kok begini betul-betul anggap saja joko toko kalau tidak beli joko rondo mudah mudah Nabi Orang yang amat indah namanya Lers Lawong Le jenengan kerso nyebut asma Nabi. Tentram hati ini. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja. Hati dikasih ketentraman oleh Allah. Nyebut gelar Nabi. Melok grup nyebut gelar Nabi. Nabi kada gelar Habibul Kolbi. Kekasih hati. Menawi dengan rasanya pun happy, pun kopi. atine disebut golaku. Ronate mirip, sakit niru akan ya happy, pun kopi ya hoy roll baroya. itu jalan kowe buat enggak terapi kalau lepak orang aku salah Injing jing-jing tiang kali rebutan aku salah gampang tiba-tiba sinareng tiang sekorok itu rebutan aku paling bener tak pengalor bunor itu tekan nanti milo mau pencepengi pertama tunaikan kewajiban. Pengkali saling menutupi kekurangan. Pengsiko saling berebut mengaku salah. Pengskalan dipuntunga akan tiang Lers. senajan tangpo pun tunga akan tiangkatah. Pun sah. Ning menai tiangkatah dan tinggalkan akan berkah berunturun dari Allah subhanahu Wa ta'ala. Kita tinggalkan teman-teman sekalian. Paningono jembal seginipun. pun. Umur pun, berkah umur berkah keturunan ibu, berkah pun, supra mbah datang kita sejaya Allahumma lindarkung ini ulan rejem, ulan rejem ini pak bunuhun sewu ulan morio, ngibadah dibun tikelakan ganjaranipun, ibu un paling sekedipitung dosok, kak poro dipitung atus ning nuun sewu maksiat uh, di tekel no Nurun sewu ngaci sepi sasi recep kanjaran itu yang ngaji peng pitung puruk matilah heru ni. Nungurun sewu nyentak bujuri sepisan sasi recep tuh nyentak bujuri di peng pitung puruk matilah heru ni. nyentak bener akar. Kok Niki cep, niki Jangan menaik kerso. wonten ngamaliyah tiga diten. Kajaran ini katusan katus 100 tahun. Wonteng kitab ikhya dipun sepatakan. Bukiteng kitab pisah Abdul Qadir pun sepatakan. Mansoma salah satu ayamin. Fisah lil haram al komis wajumah wasabta katabau bahulau ibadatah tis i mi ati sanatin nabi ngerti kok sing sopawangi geleng poso telung dino ing mulan mulio kaya telung lanak jemmiki tertentu dinani kemis, jumat, sabtu nabi ngerti kok diganjar beli ibadah sangat tahun. Yuswani pun mendukti sangat setahun yang itu ganjaran sangat setahun sing kerso-poso tiga titik kemis hijau pokok kemis Jum'at setu saat penting ulan kemis nginjahan sakit kemis paing Jum'at pon setu lagi kemis paing Jum'at epon monggo Jum'at epon setu lagi Manggul, kemis paing Jum'at Di kira Upami kemis kinjang, kemis paing leres Jumat kliwon, Jumat kliwon setuleki. Moga wage Kemis waki cuma penak praktisin mudik buat mudik linangkung bincang malam sto waki pak bunuh seru niku sangat bersejarah tanggal sto sore niku hari yang penuh sejarah kasirat penuh nabi lahir secara fisik jasmani kali maulid kali Nur Muhammad Nurikan nabi lahir sedosor cepi Nur Muhammad diting Allah dibun ti terakan yang soleh Pertama dengan Nabi Adam alaihis, terakhir waktu Syed Abdullah, belum mengingat bahwa seberjanjian, dan berikut dipersepatakan, Wa <Sessizia> usalli wa usalli ala nuril mawsufi bintakot tumi wal awwaliyah. Allah. Wa usalli wa mau terus ayo Wa ya ummus Terus ayo, terus Kalau apa? Bana bang surmingkisatil maulidin nabawiy buru dan hisanan aqoriya Allah radi minan nasab syarif iktan tuhalal masa bi kula wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wala quwwata illa Sarwo, antillahuma allah menciptakan nabi adam, allah dawi malaikat untuk sujud kepada adam, sujudnya malaikat kepada adam bukan karena adamnya. Tapi karena dalam diri Adam ada Nur Muhammad, sujudnya kepada Nur Muhammad, bukan kepada Adam. kinerang ngaji sangat tinggi batin. Belum ngaji yang penting, begitu batin. Moritis punan kali jogo, namun ini pun bon tingkir. Ngaji sak benino, ngaji. Karu kocok kocok makat ngaji, numpak getek di songo boyo patang puluh setengah modal pas bidal ngaos numpak gedek disonggo boyo patang di dalam ono konco si jisih ramangkan keri cokot boyo yuk dikawi lagu sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo utara dakwah teng patesetan cinta raden sahid sunan kali. Wali kang sajejumbleg ngagem blangkon. Allah ramresani maresani blangkone penting resik atine. Senajan go blangkon asal resik atine dianggep dadi wali. Nganggo jubah padha-padha resik atine ora padha wali. Para korang mau jubah, nama kakak coba itu yang kurang jubah. Orang-orang nyalain jubah, baru tadi. Ini ada ini kurang nyalain. jubah, orang pasti. Ini mungkin baru tadi. Ini ada. Ini pas boneklokak ladrong, suara kari jokobrok, lele, Yenderes, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, ojokobrok, Dituntun sadar, istighfar, selawat, dikir Diketikan nih Sofyan Deres Jolali moco. bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrohmanirrohim Lito Mugdal Cokor Joyo Deres Maos bismillahirrahmanirrahim Neng japane nih Mbak Glenn Kulau tak lantuk, diwocok Japa nih Arab diwocok, Jawa diwocok Jadi nih kolaborasi Injing mungu kaget Hasil dari Berubah menjadi mas Deres itu mas Karamat sang guru Sunan kali Joko Sunan kali Joko Untuk keramat sang guru Sunan bunang Ulang kali ini Sawam mas Karamat di porwari adalah Bagian mukjidat para nabi Mula simsengpongi Rah percayaan karamat di porwari Dikuakin lo Rah percayaan mukjidat di porwari nabi Orang Cinta Projoyo, gula isim pulang. Bismillahirrahmanirrahim, singguklah konti gula isim pinangke. Jalur tiaku dan timurite, Sunan Kalijogo Dawo. Tak aku dadi muridku, neng aku Arab dengan kesetiaanmu yang aku. Aku duit terkena kene, tak tancap no tunggo no. Kowe rapero yang aku turu moro ini Cokrojoyo silah menekun Nunggu Sang Guru Sunan Kalijogo Sunan kerjoko dakwah tanpate utara Pinten-pinten mulan Bahkan matau tahun kemutan Aku ninggal ngurit sijikan Arani cokrojoyo Onain gunung damar luwano purwore jokai Pun patuh si buten binang Ibu samun awujud Alas yang akan Wandung kute di biak-biak Raya ketemu Sunan Kalijogo joko ketika ketemu alasnya dibakar Raya Alasi dibakar, tak seketok itu cokrojoyo. Isik silah menekut dibakar buatan pecah, mengawain roh kesentuh di para pisau nan besar sejarahnya. Lenggah tenggeluannya Purworejo, damal masjid, masjid itu masjidnya terusik tenggeluannya. Segala dal suan-suan soal, guru tenggelam, berikutnya dulu tenggeluannya Gerah, mantan keleteran, gerabak Magelang. Sekto mantan keleteran, dipersalahkan teng-ten, toh gerabak Magelang. sejarah dalam hitung luwano, Double machine, tanggal luwano, sakit pondok maron, masjidnya seperti kita, seh, betah. Bikin besok, mau batang Purworejo, bulatan Purworejo, orasir, Sunan Keseng, murid Sunan. Kali cukup, Dari Nur Muhammad, saya sayap Abdullah datang Dewi Aminah. Nah, terus sayap Abdullah menikah, kempal pertama kalian Dewi Aminah. Malam sedoso orang oh. rencananya keempat yang eh, pertama. Jangan keempat malam. Nopo begini, <tuk> <tuk> keempat nih keempat orang rejem Terus Nur Muhammad Dah tindak Allah, sekobar doa eh, saya takdo, no, tenget gua garpane pada Dewi Amin, wow. lepinten piten dinten Dewi Aminah, <coughs> tasik salah bulan tercip, dalu dalu tasik sari, nyum penuh pinah di tiang, tegak ganteng bagus, wangi ambuni cengorot wajah acer para wanita, tasik sari nyum penuh pinah di ganteng, luar saya ubu paming Ibu, bangun yang dan perasaan ini beda upah mimpi perut arwana. Bang, perut Dewi Aminah, semerut yang tegang. Dewi Aminah, ngediko cerita. Mariko, aku nandut meh sebulan, isi dek mampet mati turun. Aku ngipi rumong lanang tegak ganteng bagus wangi ambune celorok wajah, wongku ini celok celok, ningsing di celok dudu aku, sing di celok bayi ku nak kandungan mesemula, celok celok cetok banget, marhaban bikaya Muhammad, sugeng rawuh Hai Muhammad terus bu Amira sama Preso kan putro tengkan dengan Maxerulan, samun Preso menik Asmani pun Muhammad, ngoten, dah jadi kan ring ngadut pun Preso Asmani kan putro. Cerawan kitab tafsir paring Asmo putro niku kapan putrani pun jalir, utama nih huruf pertama dijumpa nas kah huruf B itu nih ngoten. Kapan putrane putri Huruf pertama sih hurufnya Bapak E Nami kulo Ahmad Halwani Anak kulo itu hurufnya pertama Alif Asfa Khairunisa. Nisa Arif. Alif Pujuk kulo nabi ini Siti Sarada sih katanya SS Nek tak bergelam SNI Mulo anak pelanahan huruhi pertama sih salik iktafa oh tetap tetap sih kapan putrane cager huruhi pertama coba na no, huruhi ibu nih kena ngaji ngerti gede betul sih ngaji cocok oh, oh, ten, melawan tentiang coc tengen kuloh nyuwunahmi wan tentiang tengen kuloh pak yai nyuwun berkah buruk pertama di Paling Orang oh. ini pun dilihat Pak Kio pun nampak nanti saya pas Dinasaurus aku <tik> <tik> nampak gak pernah mau <teman>, ya, <tik> <tik> <tik> <tik> tak jenis ini Dhani Li Robi yang dekat Li Robi kepada Tuhan bahwa oh, Tani gue seneng banget konten mana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 Perlu dipercepat lo Bilok Dewi Aminah Nanti kok, Aku ngimpi buruh walanang tegak gandeng Celuk-celuk marhaban bikaya muhammad Aku takut Jadi dengar sinten pak Tiang mau jawab Aminah Aku lah Nabi Adam Tapa'i menungusuh Dewi Aminah matur pada turi nanti ke Nabi Adam Nabi Adam ya Aminah aksiri biar naki kot hamarti bisa yidil basar wa fakhri robi ataq wa mudur Nabi Adam menikah Aminah kabar gembira singkok kandut meh sewulangi pemimpin kabih menungso kebanggaan suku robi ahlan suku mudur ini terjadi bulan rojan mulau Bincang malam suhaki klo sun apun sari kasih, hormati lahirin Nur Muhammad, dokepang tidak lebih biar mbak berbanyak perbanyak baca sila salat, sakat sunjat suwak oleh Barokai Nur Kanjeng. bin mencorong tekan atilan pikiran syukur niatnya hormat Nur Muhammad, lampu lampu dalam pun kesahkan terus tengah subuh apa terjadi? abad diniati hormat ini kelahiran nuril kajen ah. Nur Muhammad sing disebut nuril mubin kina rangaci rangerti <tik> oh, ya bapak-apak jika rangerti cokok? no aduk-aduk maunikun denang buat terakhir nunggul sewu kita dungakan malih teman temannya sekalian berkah umur ibu amin Roni pun berkarir, sumrah Sumraba dan Allah Sutoyo Allahumma adihi. Mereka berdua berenam Pak Karmal, atur pulau. Surya Kalpatan, Iwan Pangaputan, mereka pakai ketumau, wortel, wortel pakai asari. Kalau Pak Pak Putri Posun, tenggah ini nunggu dulu ya. Lantai 000, tembem 000, kurus 10, jenengan enteng akan 000, amin deh. kita tafsir 0. AC Ahmad Sowi, nanti kok 1000, 1000, 1000, 1000, Allah menciptakan malaikat dari huruf alif nyalakan amin Dua dari huruf men nyalakan amin Tiga dari huruf yang nyalakan amin Empat dari huruf men nyalakan amin Begitu tuh, begitu terucap kata-kata amin tercetak empat malaikat diperintah oleh Allah Allah da'uh malaikat, malaikat Singpodo mocha amin Kok du nga no supoyo Du sari kabe di Ngapura Allah da'uh malaikat, malaikat Sing podo Moco Amin Kok Tuga Nusukoyo supaya Disebat dari Gusti Menai dalu menikot yang setunggal Mas Amin pengkal itu Tercepel Delapan Puluh sing rawuh Tiang kawanatus terciptalah Tercepel Tercepel Fiton Bolu Pink Matematika Tiga Tiga ribu sekali ibu malaikat malam ini mendoakan kita semua. Bunga ini malaikat pasti mandi ini. Malaikat kirim kirbi apa? Malaikat teratur kok pakaiin tajen counter, teratur malaikat ini. Bunga ini malaikat pasti mandi Belas itu maling sanci melayu semua prosesor ngenteh kan baos a amin bekaten mesti kalepatan nyuwun pangapunten hadzanallahu wa iyatu ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh